dengan saya, Jelly Dan saya balon Nyus, nyus, nyus Tengah, betul, betul Oh iya Jelly, kali ini kita mau main apa Jelly? Oh. Kita ada main balon dan Jelly Oh, kok main kita sendiri? Iya, kita mau mecahin balon dan motong Jelly Wow, keren. Dan enak ya pasti jelinya. Iya. Balonnya ada warna-warni. Iya, jelinya juga warna-warni, balon. Wow. Ayo, kita mulai, jeli. Iya, balon. Kita mulai pecahkan balon. Udah, Sekarang balon merah. Ayo, saya pecahin ya, jeli. Satu, dua. Wow. <tuh> Oh ooh, ooh, ooh, ooh, Sekarang saya, ini ooh, ungu Ayo, satu, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, pecah pecah ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, iya saya kenal ini warna biru kawan-kawan satu dua tiga buruh mm -hmm, pecah balon udah udah kuning oh, yellow, yellow. Blue, oh, yellow, yellow, pecahin satu dua tiga <tik> udah pecah lagi pecah lagi sekarang warna pink iya jadi nggak apa, apa kok oh so, sekarang warna hijau kita pecahin baru-baru ayo ayo nyil ayo teman-teman ayo kan kawan satu, satu dua, dua tiga dua dua dua Enak, enak, enak. Ayo teman-teman, kita makan jelly padu-padu. Mm, tua, tua, tua. News, news, news. Jellynya ada banyak, teman-teman. Oh, ada warna-warni dan bentuk-bentuk. Iya, kawan-kawan. Sekarang kita persiapkan dulu teman-teman Ayo kita lihat persiapannya ya Iya kawan kawan sambil bernyanyi Kalau ini celi warna pink, bentuknya beruang, oh beruang pink, kenyal, kenyal sekali kan kawan? Oh iya, kenyal sekali teman-teman, oh kenyal sekali, pastinya enak, oh e, licin, licin sekali ya celi, iya. Oh iya Oh kenyal sekali cepat cepat Oh terus terus terus Oh oh oh Udah udah udah udah udah Oh, oh, oh, oh. Kau oh, Kalau ini Oh bentuknya Bunga mawar walanya Oh, gua teman-teman. Oh, oh, oh, tuh ada petik-petiknya juga. Oh, cantik. Oh. iya, cantik sekali. Cantik kenyal kayak jelly. Oh, bisa. aja kamu. kalau ini, oh ikan paus. Oh, paus hijau teman-teman! Wah, oh paus besar! He oh oh oh oh! Oh, ini kuda-kuda चली, betul Oh, pekura, okay, cool, right, cool, right, cool, right, right. Oh, warna hijau, warna hijau lagi, bentuknya piramida teman-teman, yang dari bus, pasir mesin, hehehe, berbeda-beda mesin, oh, betapa oh, kalau naik tinggi sekali capek nanti, oh, capek makan jeli jadi hilang, kalau ini, wah, ada lagi, ini hijau lagi, ini pesawat, pesawat warna hijau, hijau green, iya kenal green. Oh, oh, oh, jangan ditarik, Ayo, udah, letakin, letakin uh, Ini tinggal Oh, uh. sekarang potong-potong Ayo, kita potong Iya yeah potong oh oh telinganya kita potong oh telinganya telinganya kita potong kawan-kawan eh teman-teman iya kawan-kawan tuh punya saya <guluh> maaf. <guluh> oh maaf oh kunyal sekali dipotong oh oh umpuk, umpuk, umpuk kenyal. oh empuk empuk empuk iya kawan-kawan iya, empuk -kawan, kunyal sekali oh Oh, terus putus potong sampai habis akar akannya Oh, katakan deh ini. Oh ini kan makanan. he, eh, eh, eh. oh. eh, ini saya suapin, jadi. Oh, he, eh. kakek. Uh, uh. Oh, makan terus. Nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, Bapak piapa, mama mau bawa apa habis. Hah, habis! kenyang sekali! Eh, kenyang sekali! Malu sekali! Hei, teman-teman, sekarang orang lagi setelah kenyang makan cewek. Ayo, ya, teman-teman, kita penyanyi bersama sama-sama. teman-teman, ayo ayo kita pamit dulu. Oh,